kaki gunung Gromo tepatnya di bukit teletabis Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bertadabur alam dan tentunya bertadabur alam ini adalah merupakan salah satu bukti syukur kita kepada Allah SWT sehingga bisa meningkatkan keimanan kita, kebesaran Allah SWT yang luar biasa Dan begitu bunda Ya, yeah, tepat banget Kecerdasan naturalis mm -hmm. Jadi kalau anak-anak kita Atau kita orang-orang naturalis Itu cocoknya memang begini Jalan-jalan ke alam Traveling gitu ya, Supaya uh, kecerdasan naturalisnya Itu dia Terangsang dengan maksimal. Oke okay, bun, tadi kan ngomongin kecerdasan naturalis Itu adalah bagi mereka yang suka menyukai alam Jadi kalau mereka yang eh, kecerdasannya naturalis okay. Dia suka alam Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Gimana dong yang kecerdasannya bukan naturalis Berarti kalau mereka diajak wisata nggak oh. suka dong hmm. oh, Jadi kecerdasan naturalis Ya, dalam bentuk tiga dimensi, satu. Nah, mungkin dia nanti akan jadi pelukis, kemudian fotografi, videografi. Nah, itu juga uh, salah satu uh, bidang yang termasuk ke dalam kecerdasan visual spasial. Nah, dengan diajak jalan-jalan, nah, ya, kecerdasan visual spasialnya juga ter terstimulus dengan baik Bun, hmm. tadi kan kita sudah. Ngomongin tentang dua tipe kecerdasan ya Yaitu naturalis dan visual spasial Nah sebenarnya tipe-tipe kecerdasan hmm. itu ada berapa? Mungkin supaya sahabat safety okay. planner lebih jelas lagi nih Oke, okay. uh, saya ini ya, ini menurut penelitian keluarga uh, Manusia itu memiliki delapan jenis kecerdasan Delapan jenis hmm. kecerdasan, waduh Oke okay. okay. Oh, well, yeah. iya. kali ya uh, interpersonal <laughs> cerewet ya <dengan, laughs> <laughs> suka bergaul ah, gaul orangnya gaul gitu kan ya interpersonal tuh dia ini punya kemampuan apa ya memotivasi hmm. punya kemampuan membaca orang mempengaruhi orang dalam jumlah banyak maka tidak heran orang interpersonal tuh dia senang sekali berteman Oke okay, Bun, masih ada empat tipe kecerdasan lagi. Kita lanjutkan sambil jalan-jalan menikmati keindahan alam Gunung Bromo ya. Uh, ya oke okay, kita lanjut ya. Itu yang belum ada empat. Uh, body kinesetik atau cerdas tubuh, intrapersonal, ya cerdas diri, uh, cerdas matematika atau cerdas matematik cerdas musikal itu yang hmm. apa, ya? yang belum ya ya yeah, ya yeah, eh, itu body atau cerdas tubuh itu apa sih itu seseorang yang punya kemampuan untuk ke mengkoordinasikan gerak motorik tubuh baik aktif maupun uh, sebagian tubuh maupun uh, bagian seluruh tubuhnya untuk uh, berkomunikasi termasuk memahami instruksi operasional dan mengerjakan keterampilan fisik nah orang-orang yang punya kecerdasan uh, body yang cukup tinggi uh, kecenderungan karirnya yang disarankan adalah profesi-profesi uh, yang menggunakan uh, gerak motor tubuh, misalkan atlet, ya, koreografer, hmm. uh, kemudian Komosik. ahli bedah, ya, mekanik, wow. mon montir, artis, model, pelukis, pengrajin, polisi, dan uh, tentara. Oke, okay, okay. berikutnya. Oke, okay, yang kedua adalah uh, intrapersonal atau cerdas diri. Ya, jadi uh, seseorang yang punya kemampuan yang peka terhadap dirinya sendiri, termasuk manajemen diri dan mengenali berbagai kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Maka orang cerdas diri ini uh, disarankan untuk mengambil karir psikolog, uh, penulis artis, spiritualis konselor, hmm. trainer trainernya trainer pengembangan diri ya, hmm. dan pekerja sosial, dan lain-lain sebagainya oh, jadi ada interpersonal ada intrapersonal betul, kalau interpersonal itu kan cerdas sosial lebih keluar, hmm. tapi kalau cerdas intrapersonal itu cerdas diri lebih ke konsep diri Oke. Okay. kita bahas itu cerdas logik matematik atau cerdas matematika, yaitu kemampuan seseorang berpikir menurut angka-angka dan logika. Mm -hmm. Nah, kecenderungan karier cerdas matematika ini adalah diantaranya ilmuwan, kemudian wow pak ya uh, ahli matematika, mm -hmm. kemudian dokter, anak-anak yang pengen jadi dokter itu logik matematiknya diusahakan yang uh, empat dominan tertinggi atau uh, akuntansi ya jadi logik matematik itu bisa IPA, bisa IPS ya bukan mm -hmm. hanya IPA saja kan akuntansi dan ekonom statistik kan juga uh, adanya di IPS gitu kemudian yang keempat adalah kecerdasan uh, musikal oh nah, musikal ya. oke okay. kecerdasan musikal nah kecenderungan karir si cerdas musikal adalah bisa jadi penyanyi ya oh. kemudian penulis lagu semula yang berhubungan dengan musikal seni, dengan yeah. seni seninya seni musik begitu mm -hmm. beda dengan seni fisik multiple intelligence ini tidak berdiri sendiri mm -hmm. jadi kalau misalkan musikal nomor satu nomor dua body kinestetik nah itu akan melejit kalau dia penari mm -hmm. karena kan body kinesetik itu kan menari yeah, nah, yeah. musika pertama yang kedua body kinestetik Kemudian kalau musikal dan linguistik itu biasanya menjadi penyanyi Kok penyanyi lagi? Begitu mm -hmm. ya Terus kalau misalkan uh, musikal dengan intrapersonal, nah dia penulis lagu Kalau misalkan dokter bedah, oh dokter bedah uh, disarankan memiliki tiga bakat tertinggi Misalkan nocik matematik nomor satu, body kinestetik dan visual spasial begitu. Kalau untuk dokter anak beda lagi begitu. Jadi uh, hmm. tidak berdiri sendiri, saling berkaitan, saling berkaitan antara kaitan antara tipe yang kecerdasan yang, yang, yang satu dengan yang, yang lainnya. lainnya. Oke okay, deh, kalau gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami ya. Kalau enggak kontak ke mana, Bun? Uh, ke kami dari Olsmart Indonesia cabang Bogor. Uh, kontak aja ke 081219 3461 nah, bisa bisa membantu. Oke. Okay. Makasih ya, Bun. sama